Nenek nenek nenek nenek nenek nenek <hesitation> kok gak ga teriak-teriak lagi biar kayak kemarin main obet TV. <laughs> Soalnya kalau di OMA TV tuh serem ya, jadi aku suka takut ada yang sesuatu jadi suka kaget gitu. Ini kan kita lagi ngobrol aja ceritanya. Oh iya, kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian tanya aja biar aku bisa ngobrol juga sama kalian Makasih yang udah nge-gift, makasih yang udah nge-share, makasih yang udah follow Roket, roket, roket Kemarin aku dapat roket dari Koat, makasih banget ko Eh uh, Ini apa? Nomornya? eh uh, 18, iya Ini kalo 19 Eh uh, kakak kakak kau oh iya kakak sorry sorry dari kemarin kakak kau sorry sorry sorry sorry halo halo emang sore kecil ya ada yang komen tadi sore kecil um, hati-hati roket roket roket ada yang kayak lah nggak hi kay uh, jais jangan lupa follow sama share iya yolo makasih juga <laughs> yang udah ngomong makasih buat aku jangan lupa share guys, aku pengen lihat share sharenya berapa tapi aku gak tahu cara lihat yang share tuh berapa oh, udah 321 ayo guys, bisa 500 bisa, bisa, bisa aku semangatin ayo guys semangat, semangat, semangat ini hmm. nanti sama kan? iya tadi popon nganterin aku ke sini hey jengs apa sih jengs? <laughs> emang ada jengs ya? Hai jengs Eh. <laughs> uh, <coughs> aku boleh minum? Aku minum ya, guys. Sorry banget. Sorry guys, aku haus. <coughs> Aduh, sorry banget kupingnya aku batuk. Mm. Makasih udah follow oh my god ya share terus lima jangan lupa share lagi sampai 500, ratus goal aku sini lima hari ini kalau bisa alhamdulillah rezeki anak soleha uh. <laughs> Aduh, main kak iya yeah, ya yeah, nanti pokoknya setengah jam aku pengen lakuin sesuatu sih antara main game kalian komen aja kalian mau aku main game aku pengen main pubg sih, soalnya tadi aku baru download lagi dan aku udah lama nggak main pubg uh, ayo support bian, makasih supportnya tinggi ya berapa? aku tinggi berapa ya? puluh 165-an ya? kalau nggak salah kayaknya, ya Allah makasih, ya Allah subscribernya udah 1000 ya? makasih yang udah nge.. eh? yang udah subscribe, yang udah follow <laughs> ya yeah. kita udah biasa diteriakin bagus, <laughs> kak <laughs> aduh ehm. aduh 2 k 2 k 2 k apa ini? dua k itu apa udah dua kak hah? emang forse-nya dua kak ya allah makasih aku nggak tahu sih itu dua kak tuh apa tapi makasih yang udah <laughs> pokoknya terima kasih buat dua kak nah ya apa eh uh, lagu kak kalian mau lagu apa aku belum ngerti banget sih Kau maaf banget aku nggak bisa ituin musik soalnya aku belum ngerti-ngerti banget kalau musik soalnya kemarin juga pas sama bagas kayak nggak bisa gitu pada minta buat uh, ituin apa musik tapi aku belum ngerti gitu dua aku tuh dua 2000 Hah? Demi apa dua 2000? Makasih, ini hari pertama loh ya, Makasih, pokoknya nanti sampai hari Minggu Aku bakal nge-stream Bi udah makan, ya lo semuanya perhatian banget Makasih Bianka masuk BTR, gue botak, bener ya? <laughs> Itu, gue botak ya? Ya Allah, yang nge-share udah 400, makasih Kalo bisa 500, Alhamdulillah banget Terima kasih, terima kasih, terima kasih Jangan capek-capek ya Iya Insya Allah sehat selalu um, uh, Apa nih? Apa lagi? Ini siapa yang Bagas? Aku temannya Bagas uh, Nonton doang, kagak follow <laughs> Makasih yang udah nonton Makasih ya, tabel tabel tabel tabel tabel Tembusin force 10.000. Ya Allah, amin. Amin. Kita selawatin dulu kali ya. Eh, ini Kevin kah? aku. Hai. Um, jangan lupa share, coy. Iya, jangan lupa share. Jangan lupa share. Terima kasih. Terima kasih. 5.000 yang nonton demi Apa yang nonton 5.000. Terima kasih semoga kalian saat selalu senang selalu kalian tuh lagi ngapain sih kalau lagi nonton kayak gini sa kalian sambil makan kali ya? Sebenernya aku kalau biasanya kalau makan tuh sambil nonton, eh, uh, follow... masa yang nonton nih ratus ribu yang, wah cuman itu. Hai kak Bianca, Cuman mau kenalan aja. Hai kabian ngopi aku nggak aku suka kayak duduk-duduk ngopi gitu tapi aku nggak suka kopi <laughs> aku nggak suka ngopi kas apa aku hai dapat nih bos yuk ya iya berasa makan bareng kamu as lucu banget bisa nemenin makan uh, teh aja lah iya aku suka teh cuman Aku udah lama sih nggak nggak minum teh. Aku recently atau tahu kenapa. Aku lagi emang nggak mau minum minuman yang berwarna. Itu aneh gak sih? Cuman aku nggak mau minum minuman yang berwarna. Jadi aku cuman air putih doang. Hmm. Air putih aja yuk. Iya, sumpah. Aku selalu itu air putih sih. Um. Udah sholat belum kak? Aku belum sholat. Makasih yang udah ngingetin. Eh. Uh, ini kayak. Hai, <laughs> hai, hai, hai. Share, iya jangan lupa. <gasps> udah 500 ya yang nge-share. Mana mana mana tadi? Tadi 499, tadi 499, eh 499, sorry sorry Oh my god, udah 500. Terima kasih yang udah nge-share. Makasih, makasih, makasih. Kalau kalian mau terus nge-share Uh, aku bakal senang banget sih <laughs> terima kasih pokoknya nanti jangan. Lup, pokoknya aku udah ngingetinnya udah berulang ulang kali tapi aku bakal nge-live setiap hari sampai. eh saya nge-stream setiap hari sampai hari minggu jadi jangan lupa ditonton ya siang follow 3K eh 3K 3K iya <laughs> yeah, insya Allah ya ini udah berapa menit sih, oh udah mau setengah jam Hmm, aku tahanin kok, <laughs> Makasih yang udah nge-share ah uh, apa cantik banget ya Allah amin amin eh uh, kayak orang Turki Masa iya sih, emang iya orang-orang ya? selalu bilang tuh mirip Rusia tapi aku kayak nggak ngeliat itu gitu sih, aku blasteran Amrik buat yang nanya, uh, Lihat kamera kaha. <laughs> Ini soalnya aku udah di situ terus yang itu ya di situ. Yang satu kemana kak? Uh, si Kayla lagi di rumah. Iya Turki Germany Oh iya kak. Uh, makasih yang udah nge nge-gift. Makasih makasih makasih makasih. Um, uh, ini ini Maseren apa belasan apa tadi toko belasan Amrik gaya biar diedit kayak anak tiktok biar ya? <tuh> ya kan dia ne ne ne ne ne ne ne ne ya kan umur berapa bi aku 18 lo um. ini aku juga rada pikir gitu sih, ini ada do, <laughs> hai hai hai hai hai makasih yang udah follow dari tadi yang follow uh, alhamdulillah banyak makasih, makasih gak dong, ntar di jaduk mau dong, mau dong oke, okay, aku kawain ya, gini <laughs> kita gak sih iya <laughs> gak sih eh nah, kameranya komen ya. <laughs> semangat kali ya terima kasih yang udah semangatin par gue kali, aruhin deh, gitu kan, sih, Iya <laughs> sih, gitu kan, aku kayak tonton aku sama par gue, tapi aku perhatiin cuman kayak mereka gini gini doang, kayak gini gini doang, tapi aku gak tau kayak gerakan selanjutnya tuh apa. U, ya udah ngaku udah ada yang bilang udah ada yang ikutin aku dari zaman SMA demi apa? Makasih selalu ada, makasih udah nemuin dari nol. Aku kalau kalau orang lagi bapak isi bensin itu, makasih pak udah nemuin dari nol, asik. Terus nanti dia kayak salting-salting gitu. <laughs> hai, hai hai hai hai. Ayo guys bisa 3k followers. Eh, subscribers <laughs> Eh, jangan lupa share, guys di Dipencet Dipencet tombol share -nya. share Makasih yang udah share um, Yang udah share, doain rezekinya sempit <laughs> Jangan gitu dong, kasian hmm. klobier, klobier. Makasih yang udah nge-give ya Terima kasih, terima kasih <laughs> Bisa ngasih? sih <tuh, itu, itu. <tuh, Terima kasih ya. Bianka, Bianka pernah ketabrak kereta? Aduh, nause banget zalik ya. nggak pernah. Kak, lapar mau makan. Ayo, makan dong. Nanti aku temenin kamu makan. Kita uh, kamu nonton aku sambil makan, biar seru. Kita kayak ngobrol gitu cerita ya. Kayak, sih, kayak asik gitu. <tuh>, iya nacara mau main apa aku sih downloadnya tadi kayak aku bilang aku downloadnya PUBG sama ML kalau ML tuh aku udah main berapa hari uh, kayak dari minggu lalu deh cuman aku nggak aku <laughs> aku aku tapi MVP sih beberapa kali aku aku proud sih, itu cuman um, PUBG aja, PUBG aja, iya sih, PUBG kayaknya aku lebih dulu tuh aku sering banget main PUBG dulu aku bener-bener namanya kayak terobsesi gitu, aku kayak tiap hari harus ada setoran main PUBG cuman abis itu uh, aku sempet delete kan karena storage aku abis, dan aku kayak harus fokus sekolah gitu kan, jadinya aku delete dan aku baru bener-bener tadi tadi sore, eh tadi siang sebelum kesini aku download PUBG lagi tebel takut banget loh takut banget loh ayo guys di follow udah buat tiga k ayo guys makasih yang udah follow semoga hari ini bisa ya 3 k uh, uh, lagi di mana kak di mana ya tebel tebel streamer tebel streamer takut banget loh takut banget loh Uh, tabel tagihan kalau <laughs> tolong jangan huh? itu siapa pakai Oppo 13 belas kak iya guys jangan lupa tadi ada yang nanya HP aku apa namanya suka HP apa HP Oppo aku punya tapi Oppo aku lagi di rumah aku lupa bawa tapi jangan lupa yang belum invest ke Oppo invest ke Oppo dan buka lapak jangan lupa download buka lapak <laughs> hai hai hai yo ya Allah, yang share di 600. terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ada cabaran indo sama apa sama amri um, salam kenal assalamualaikum eh hadiah minta assalamualaikum waalaikumsalam um, iya jangan lupa beli opo nya tiga k tiga k ya guys iya kalau bisa aku bakal seneng banget aku bakal apa ya jungkir balik di rumah tapi nggak aku videoin tapi aku bakal jungkir balik share share guys iya makasih yang udah share makasih makasih makasih kah eh, mana dia di rumah dia di rumah tapi dia lagi nonton aku deh, kayaknya gak tau sih dia sekarang nonton apa enggak tapi kalau misalnya, <laughs> kalau nonton Hai Kai, love you Eh. Uh, kayak, hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai guys pokoknya aku takut besok nanti kalian besok ah tapi kayak aku kayak nge-streamnya siangan deh pokoknya ini kan sore, sampai malam tapi kayak besok aku kayak nge-stream tuh siangan siangan tapi sore, kayaknya gak tahu sih tapi nanti aku kabarin lewat IG iya yeah tapi uh, eh, pokoknya kalian nonton ya sampai hari minggu please semoga yang nonton rezekinya dilancarkan amin amin amin amin amin amin uh, tiktok oh ini udah ini udah setengah jam ya bentar lagi deh aku seru udah kayak seru gitu ngobrol sama kalian bentar ya bisa nanti aku main pubg eh emang harusnya berapa lama ya aku oh, nggak itu bentar bentar kak uh, aku ngelive berapa lama Oke, okay, 2 jam. Ya udah. Nanti bentar lagi deh aku main ya. Aku dari tadi ngeliat kamera. Hai. Aduh, rambut aku lagi. Iya, bercanda-canda. Hai. Aku jelek gak sih? Aku lagi ngerasa aku lagi jelek. Aduh, kenapa ini aku? Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Bien <laughs> hai hey, wanna... Hi. Terima kasih yang udah tadi nge-follow. Aku udah tadi ngeliatin loh banyak banget yang nge-follow. Terima kasih banget. Makasih ya. Makasih ya. Heh. <laughs> eh. Guys, jeda juduk kejedukin nang <laughs> gitu. kan? <laughs> Eh <laughs> uh, cover tipis-tipis biar naik level. Oh, nanti udah level-levelnya gitu ya. Tadi aku level 3 sih. Tadi aku level 3. Makasih yang udah nge-give, makasih ya udah nge-give. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga rezeki dilancarkan. Em. Ini siapa? Hai, hai, hai, hai. Eh jangan lupa jangan lupa itu ya jangan lupa nge-share aduh sorry ya guys aku minum aku sebenarnya sebenernya tangguhkan lagi sakit dari kemarin aduh <coughs> sorry wetson misalnya level 16 harus nggak give ya? makasih yang udah give makasih ya, terima kasih. kalau nggak minum madu, oh my god fun fact, aku minum madu setiap hari. Um, disuruh mama aku gitu satu sendok, katanya itu bagus buat kesehatan sama buat uh, apa? kulit ya? atau aku soto ya nggak tahu. <laughs> insya Allah sih aku nggak soto ya, kata mama aku gitu. Hey, hey, hey, hey, hey. kalian pengen lihat aku nonton eh nonton, main aku belum ngerti-ngerti banget sih jangan lupa sholat makasih yang udah ingetin sholat